What alat yang digunakannya guys kita boleh lihat alat yang digunakan orang kota nggak ada kayak gini orang bandar nggak tahu kayak gini guys ini ini suatu hal yang diinginkan ya kan yang diinginkan oleh orang-orang bandar orang-orang kota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 nah buluh ini yang dikatakan adalah bambu ya teman-teman sekalian dan saya ingin tahu bagaimana istilahnya anak orang asli ini memasak jadi di sini anak-anak teman-teman dan biasanya kalau di pedalaman-pedalaman mau anak kecil saja yang usianya sudah 10-12 tahun itu semua pandai memasak seperti itu beda halnya di perkotaan dimana perkotaan itu sangat-sangat dimanjakan sekali dengan gadget dan lain sebagainya sehingga kadang mereka untuk makan pun harus meminta kepada orang tua Maksudnya adalah mama saya mau makan Papa saya mau makan Tapi kalau anak-anak sana Itu kebanyakan uh, sudah bisa memasak ya Di usia yang dini Anak 12 tahun 10 tahun itu sudah bisa memasak seperti itu Dan so jom kita tengok guys Inilah anak orang asli yang ada di suku Temiar ya Makanan tradisional masyarakat orang suku Temiar Yang dilakonkan oleh murid-murid SK Balar So Langsung saja kita play videonya, let's go. Oke, okay, pos balar, gua musang Kelantan guys. Oke, okay, ini daripada Kelantan ya. Oke, okay, orang asli yang ada di Kelantan. Oke. Okay. Wow, kita bisa melihat juga di sini guys jalannya. Oh jembatan kayu guys Nah, kita boleh lihat juga guys di sini ya untuk rumahnya guys. Ya Allah, ini rumah mereka yaitu suku Temiar ya. Orang asli yang ada di Malaysia tepatnya di Kelantan guys. Allahu akbar. Jadi memang uh, macam dekat kampung-kampung kita zaman dahulu lah macam tu. Alat yang digunakannya guys kita boleh lihat alat yang digunakan orang kota nggak ada kayak gini orang bandar nggak tahu kayak gini guys ubi kemudian diparut menggunakan uh, oke okay. kanic yaitu duri batang rotan yang tumbuh melihat oh, oke okay. tanaman liar guys <tuk> what nggak kepikiran kan gimana istilahnya kalau kita pakai parutan yang dari besi itu sedangkan mereka menggunakan alam wow amazing guys nggak terpikirkan oleh saya juga oke okay, dia sudah memasukkan ke dalam bulu beserta dengan beras dan begini kayu ya Masukkan ke sini guys Alright Hasil daripada parutannya Tadi dimasukkan ke dalam bambu Ini ke dalam bulu ini ya Oke okay. Oh ini mau buat kayu bakarnya air Mereka bekerja dalam Menyiapkan kayu oke okay. lama banget ya. Nunggu, nunggu. Pos Balar terletak, oke, okay. Pos Balar terletak lebih kurang 100 km dari Gua Musang, sebuah penempatan orang asli yang letaknya jauh di kawasan pedalaman yang hanya boleh diakses dengan menggunakan pasukan roda 03 66 Makanan yang dimasak dalam bulu adalah antara keunikan ya, keunikan bagi masyarakat suku Tamiar di sini. Okay. Masya Allah cantik banget, guys masih asri banget ya. Betul betul belum tercemar ya. Ya Allah. eh sudah dipangarlah Masya Allah Sungai ya, anak-anak sana ya. Okay. Ini anak-anak yang tidak kenal gadget, guys. Wow! penting banget guys okay. saya tak sabar nak lihat lah macam mana uh, hasil daripada masakan ya Allah Dulu masa kecil saya pernah main buat macam ni, guys. Batu tu saya susun macam tu sampai tinggi sehingga air tu macam kolam, macam uh, tinggi sikit lah buat kita mandi. So itu pengalaman saya dulu masa dekat kampung, guys. Kalian pernah gak mengalami macam ini? Oke, okay, udah masak dah. Masya Allah ini ini suatu hal yang diinginkan ya kan yang diinginkan oleh orang-orang bandar orang-orang kota suasana seperti ini makan di tepi sungai macam nih mereka sangat selesai guys Waduh jadi pengen juga ya makan seperti ini di tempat-tempat macam nih Oh Masya Allah banget ini guys uh. saya tengok daripada adik ini ya kan ngambil untuk makanannya so itu memang sedap sangat Mereka ya, ya Allah. Kalau penghargaan untuk murid-murid dan juga kru produksi dari SK Balar dalam kejayaan film pendek ini sekian dan terima kasih. Oke okay, guys, itulah tadi guys kita lihat dan kita tengok macam mana kehidupan orang asli budak-budak ataupun anak-anak sekolah ke sana dan ini memang masya Allah sangat-sangat bagus sekali konsep seperti ini guys dan juga kalau kita tengok ya kan itulah tadi anak-anak orang asli yang membuat kita tuh macam eh seronoklah Tinggal kat sana. Eh, seronoklah. Boleh tengok pemandangan-pemandangan yang... Wow! Masya Allah Menikmati alam Menyatu dengan alam Dan mereka ini hidup dengan penuh dengan kesederhanaan Sebab apa mereka makan daripada alam tau Wow keren banget sih guys Berbeda halnya kalau kita di kota gitu kan Kalau di kota itu kita yo apa-apa serba fast food gitu Apa-apa juga istilahnya kalau kita belanja ke supermarket Tidak Mereka ini menikmati apa yang ada di sana Dan sangat senang Sama halnya ketika saya dulu dekat kampung itu Sangat seronok Sekali sebab apa-apa pun ada guys ah, Daripada kawan-kawan kita pun senang ah, Boleh main bersama Sekarang macam ni semua dekat kota, dekat bandar kan hmm, Tak ramai kita jumpai bahwasannya budak-budak sekarang ni Mengamuk ya kan Teruk sangat sebab apa Handphone dia mati ah, Internet dia mati terputus Dia akan marah-marah macam tu Sedangkan kalau di kampung-kampung Ataupun di pedalaman-pedalaman macam ni Mereka masih asik bermain bermain di sungai bermain ke Hutan-hutan ya kan Untuk mencari sebuah hal yang unik Dan mencari sebuah hal yang macam-macam uh, Mencari burung dan lain sebagainya So itu pengalaman yang tidak akan terlupakan oleh saya Dan saya tengok bahwasannya di video ini Sangat-sangat besar ya. Apa yang kita tengok tadi Sangat-sangatlah besar harapan Bahwasannya orang-orang pedalaman juga Boleh maju Orang pedalaman juga boleh hidup bahagia Orang pedalaman juga hidup senantiasa Damai, aman rukun. So itu yang kita harapkan setiap manusia pasti kebahagiaan yang akan kita harapkan dan kebahagiaan itu akan datang daripada diri kita sendiri bukan daripada orang lain. Kita melihat orang lain bahagia belum tentu kita bahagia, tapi kalau diri kita bahagia maka kita akan melihat orang lain dengan kebahagiaan juga. Terima kasih sudah tengok video ini guys, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan juga uh, Ben Zaid ya. Ini se seorang guru yang mana uh, salah satu requestan kepada saya ini menjelaskan bahwasannya beliau ini adalah seorang guru Yang ada di pedalaman Yaitu di suku Tamiar Suku Tamiar yaitu Kelantan guys So mohon di untuk like, share, komen, dan subscribe-nya Dan terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh